Girl Group Korea Selatan ITZY mengumumkan akan melakukan tur dunia pertama mereka ITZY akan melakukan tur dunia pertama mereka di Amerika Serikat dan tujuh kota di sana ITZY adalah girl group yang beranggotakan lima member yaitu Yeji, LIA, YUNA, RYUJIN dan HYRYONG ITZY adalah girl group Korea Selatan di bawah Nongan JYP Entertainment mereka memulai debut pada tanggal 12 Februari tahun 2019 pada tanggal 16 Juni tahun 2022, JYP Entertainment meluncurkan poster untuk leg pertama tur dunia ITZY yang akan datang. Tur dimulai di Seoul dari 6 sampai 7 Agustus tahun 2022 di SK Olympic Handball Arena, sebelum pindah ke total 7 kota di seluruh AS. Termasuk Los Angeles, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta, Chicago, Boston. Dan New York City dari tanggal 26 Oktober hingga tanggal 13 November tahun 2022 Gadis-gadis ini diharapkan untuk segera mengumumkan tanggal dan wilayah tambahan Dan juga akan kembali dengan merilis mini album kelima mereka Pada tanggal 15 Juli tahun 2022 Terima kasih sudah menonton video ini